Lost. Lost. Whoa, second like lady. Hey, waalaikumsalam, apa kabar semuanya? Halo, ma Bro. Jadi kali ini, ma Bro, Oce bakal mau pakai skin legendary dari main award terbaru, ma Bro. Ini sebenarnya nggak baru-baru banget ya, udah beberapa minggu yang lalu. Cuman Oce baru review, ma Bro ya. Dan dapetnya juga beberapa hari yang lalu, ma Bro. Karena Oce baru claim. Ya, mungkin beberapa dari kalian bingung kenapa skin legendary ini nggak keluar draw nya ma Bro. Nah, skin legend award ini tuh gratis, Bro ya. Sebenernya cek bikin konten ini, tapi it's okay lah mah bro ya, karena nggak ada kata telat mah bro ya. Nah, jadi kalian kalau mau mendapatkan skin legendary Grand War ini, Ocha perjelas ya ma bro ya. Ini kalian harus full spin lagi draw sebanyak tiga kali ma bro ya, baru mendapatkan Manowar ini cuy. Ya, jadi menurut saya worth it sih ya, ketika kalian ngedraw skin legendary tiga kali mah bro ya. Terus di draw ketiganya kalian mendapatkan skin legendary lagi Itu lumayan loh wabryu ya Sebagai bonus lah ya Dan termasuk bagus sih skinnya wabryu ya Seperti skin-skin legend pada umumnya Ada efeknya tetap ya Tidak dikurang-kurangi Cuma skinnya menurut menurutnya ya ya agak mirip default lah ya tapi ini iron sightnya iron sightnya bagus sih menurut Ocha Ma Bro. udah Ma Bro langsung aja kita main pakai main awarnya Ma Bro ya. Kui ini tuh mirip sama skin legendary yang warna merah item itu lo Ma Bro ya. Dan ya sama ya. ini menurut Ocha saya... wow ini. Gratisan tapi menyamakan sama yang harus membayar, membayaran Tapi tetap sih untuk mendapatkan Spin Legendary ini Tied kalian harus spin dulu Atau les bayar Tapi ini kan buat bonusnya Wow, lost. Lost wow sakit loh ini Oke okay, mantap Point is ours. Hard -up. Hard -up, bro. Bro. Aku kenapa mati pak Weh dapat tapi mati nggak kelihatan ya musuh yang satu nya tadi Oke okay. baru set up brodi Pak. Aduh, ada Jangan sampai lolos. Ah, ah, ah. Mantap sekali, mama, Bro. Oke, drop ke sana menower ini sakit sekali bro. Eh, <tell noise> susah banget ya kalau ah, nembak ini yang bocor kayak gitu. Ma okay, Bro, kita apa aja? Es ya Bro. Ojek Mas harus injak. semangat punya kawan mati mati mati mati mati hahaha ah. mantap ma bro oke okay. wow cikir banget dipakai menower ma bro jangan salah loh ya ini sangat mantap sekali nice Mantap, mantap oke sakit banget dah sakit bro sakit bro banget. ya dilompatin sama torak dasar yes, oke langsung aja air uh, strike air strike oke okay. eh hehehe he he, ada orang weh ada orang, oke mantap sekali teman kita nih, mantap sekali madril, halo, nice. hardpoint yes. i'm hurt No, someone help please back up yah ha ha itu nge barusan loh. ayo ayo teman ya mati dia nice ah, ha, ha, mantap sekali mam bro ya ih keren loh mino sebenarnya senjata yang enak banget menurut oca bro ya tapi pelurunya sekarang tuh di nerve ya. kurang banget tuh dan ini itu senjata pirate nya Ya, kurang, tapi ya, damage-nya bagus. Pasti ada plus minusnya kalau virus kurang besar. Damage-nya pasti tinggi. gitu aja sih, Mbak Bro. Ya, saatnya kita coba di mode search and stream, Bro. Oke, okay. let's go. gue baik nih orang ngeflang ngeflang ah kan mati ah, maaf ngikut ngikut aja dah ya kan kena sniper ah jadi ketahuan gue ngikut ngikut banget bro ya teng kering teng kering kering kering kering kering mana musuh ini ngap oh, ada ngap oh cemati lagi mah bro aduh uh, tidak bisa ini. emang mepek kecil sih bahwa ini tuh tidak diperuntukkan untuk main award, ya. tapi No reason lah, mobil ya. Itu boleh ada alasan. Main nih harusnya senjatanya enak, di segala map dan mode masih lebih efisien. Inilah di skipper ya, bisa di semua map mode. Promenowner nih, di summit nih, firenya bagus, pasti mantep. mantap dapat satu dan gua dibokong sama orang lagi aduh mah temen gua tuh oca oca kira tuh temen oca jaga di base sama buru ya maksudnya dia jaga belakang oca nih pada ngendok. ternyata dia, dia di spawn banget asem temen oca kill satu sekarang kalau pakai switch berarti peacekeeper pasti ku bantai bantai mereka ya Tak akan biarkan mereka menang. Mati lagi Oca dan Oca okay mati yang pertama loh. Ya Sungguh mengesalkan mabru ini namanya ya. Paramen. Di mana nih? Biar point padahal mainnya enak loh mabu. Hilair ini karena CT kali ya, coba kita terong. Pokoknya juga mainnya barbar sih, nggak ada yang deh Ini nggak mati deh, mabrik. Nah, wah, setara dia ngeflank lagi, kering aja sih sare aja bro kita nggak usah ngapelin oke okay? so kita mat sudah duga cuaca awas dulu ah mati lo ah mungkin mungkin mungkin apa mungkin kita harus ngeras tapi tadi chat yang cengres malah kalah ya beberapa berapa oca? empat lumayan lah ya nambah sedikit lama-lama menjadi bukit kita gas lagi atasnya mah bro nooo awas awas dong aja nice nah tinggal di mid last mid last kan ya apa itu muncul loh hmm. berani gak lo muncul nice nice nice, nice. menang 12. tapi aja killnya cuma 5 Ya mati dia ma Bro. Sian ya lo. Ya bunuh dia. Ayo cepat cepat cepat. Eh. nah gitu dong lah, gak apa -apa, mah, br, Ya lah nggak apa-apa Bro ya. Walaupun ototnya sedikit. Silahkan dilihat mah, bro ya Dengan para Ocho Recolosus Suppressor, Ocho Ranger, Jekeng Combat Stock, Ocho Laser, Granulat grip Tape ya Kayaknya agak berbeda nggak dari attachment sebelumnya Ocho agak lupa di bentuk sebelumnya Ya, karena ini juga beda loadoutnya Jadi mungkin udah nggak kesef pas bikin konten main award sebelumnya ya kan? Ya udah mau berterima kasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian Dan jangan lupa subscribe serta teknologi loncengnya ya, baru ya terus kalau kalian mau beli akun COD langsung aja follow instagram at kita Jublin ya di sana aku ya aku mana banget dah ya apapun yang kalian mau di COD ada di sana oke see you ma bro dadah yaudah dadah semuanya see you next